unboxing lagi teman-teman ini masih seri pesawat ya ini warna kuning ini ada 128 piece ya teman-teman Oke langsung kita buka dan rakit saja ya teman-teman Terima kasih akhirnya selesai juga teman-teman. Ini warna kuning ya. Dan ukurannya sama seperti yang kemarin-kemarin itu ya. 14 cm. Dan dapat mini figur juga nih satu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini teman-teman.